di Dusun Kembangan, di sini suasananya seru juga meriah banget. Acara ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, yang ke-77. Jangan lupa like dan subscribe ya lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke lur, selamat menonton. di sini Alphard Funky え、面白そう<音楽><音楽>